Ramdan Pinjol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Ya, Mudah-mudahan di kesempatan kali ini Semua kita diberikan kesehatan panjang umur Dirancarkan segala urusannya Dimudahkan segala urusannya Kembali lagi bersama saya Kang Ramdan Pinjol. Seperti biasa ya, saya mau membagikan informasi terbaru terupdate. Masalah Pinjol tentunya ada informasi apa ya? Yang perlu kalian ketahui di update terbarunya atau eh, di sistem terbarunya sekarang ini untuk masalah Pinjol. Alhamdulillah, kemarin saya sempat... Eh, Mandu atau COD juga kemarin ajuin data sekaligus juga saya pegang langsung datanya udah saya coba juga untuk informasinya yang saya dapatkan ya jadi udah keakuratannya udah 100% lah intinya makanya kenapa lalu saya bilang untuk pinjol itu selalu update ya nggak bisa kita selalu ngelihat patokan ke belakang karena Notabene untuk pinjol itu selalu update sistem Atau update jalur Kadang update dari segi pengisian Makanya jelas kalau ingin diakses di aplikasi pinjol Harus update sistem Harus tahu terbarunya Makanya kenapa saya hadir di depan kalian semua Untuk memberikan informasi Supaya kalian tidak salah arah yang mengikuti sumber referensi dari e, sumber yang belum tentu keakuratannya yang bisa dipertanggungjawabkan untuk informasinya. Jelas untuk Kang Ramdan hanya satu-satunya channel yang bisa memberikan informasi secara kredibel kepada kalian semua, makanya selalu pantengin channel saya ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa memberikan informasi dan membantu kalian semua dalam dunia perpinjolan. Oke? Okay? Tapi seperti biasa kepada kalian yang baru gabung bersama saya Yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dulu Yang mau like, yang mau komen Yang mau share, yang mau membagikan informasinya Supaya sampai kepada orang-orang yang memang lagi membutuhkan informasi Putar pinjol silahkan kalian bagikan ya Soalnya banyak ya, yang mengikuti sumber referensi Yang ujung-ujungnya nanti malah kecemplung sumur Setelah kecemplung sumur baru hubungin saya Bingung saya nolongin nanti harus gimana ya Makanya Disimak sampai selesai informasi yang mau saya sampaikan di sini banyak yang mau saya sampaikan Terutama nanti masalah jalur ya Masalah jalur Ngebahas aplikasi yang terbaru Ada apa aja yang lagi gacor Terus Ngejawab pertanyaan yang masuk ke saya ya Apa aja yang ditanyain nanti satu-satulah Saya jawab Sekarang saya mau masuk ke Masalah aplikasi apa yang lagi gacor untuk sekarang ini, makanya e, Simak ya, sampai selesai, supaya nanti nggak gagal paham Soalnya sering Padahal di Youtube udah saya informasikan, masih ditanya juga di WA gitu kan, nggak usah lah Kalau, untuk, kalau udah saya informasikan, kalian nggak harus tanya lagi di WA ya Nanti e, error WA saya ya Sekarang masalah aplikasi yang pertama, untuk aplikasi yang gacor itu untuk aplikasi-aplikasi ilegal semi legal udah mulai normal juga yang ilegal pun udah mulai normal malah udah dari kemarin-kemarin ilegal itu udah normal apa aja aplikasinya berikut untuk eh, videonya ya silahkan kalian simak yang pertama ini adalah aplikasi tunaiku ya untuk aplikasi tunaiku ini jelas dia terdaftar Bridging resmi ya di OJK. Jadi, untuk aplikasi TunaiKu ini, emang dia suka memberikan limit pinjaman sampai 20 juta ya? Karena untuk aplikasi TunaiKu ini, ya, dia masih bisa dibilang perbankan ini, mah ya, amar bank ini yang punya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk aplikasi tunaiku ini, apa aja sih yang mereka akses ke data kita melalui handphone? dan ya, lokasi, ya, info pribadi, info keuangan, kalender, kontak, ya. Seringkali saya bilang, kalau untuk semua itu wajib kalian isi, jangan dikosongkan, kayak galeri, ya, riwayat panggilan. Seringkali lah saya infoin Kalau ingin di ACC Di aplikasi pinjol Kalau galeri kalian kosongkan Bagaimana di ACC pengajuannya gitu Jelas Kalau untuk handphone Itu kendaraan utama kita Untuk mengajukan ke pinjol Ingin di ACC ya, Dari handphone dulu Ya Penting itu Yang berikutnya ada aplikasi indodana ya sama ini indodana juga resmi berizin dan terdaftar di OJK ini biasa memberikan limit pinjaman juga lumayan besar cuman terkadang saya bingung untuk aplikasi ini bunganya nggak kira-kira gitu padahal dia resmi gitu ya Terus apa aja isi apa ya yang diakses untuk aplikasi ini? Yang dilihat riwayatnya supaya ingin diakses, dia ngelihat apa aja di handphone kita. Jelas info pribadi, ID perangkat itu IMEI ya, IMEI handphone kalian. Seringkali saya impoin betapa pentingnya handphone itu dalam artian perangkat kalian. Kalau ingin diaksesnya di aplikasi pinjol itu harus support Supportnya itu kayak gimana ya seperti yang seringkali saya impokan Diperbanyak untuk semua galeri, riwayat panggilan, riwayat SMS ya. Kalau semua itu kalian kosongkan atau kalian hapus ya, Seperti kasus yang kemarin di daerah eh, Jakarta Selatan lah itu skor kredit bagus pembayaran di aplikasi bagus bahkan aplikasinya banyak dia riwayatnya karena ketidaktahuan ya dihapus tuh kontak semua galeri dihapus yang harusnya itu data ke ilegal panen akibatnya malah kandas di tengah jalan karena ketidaktahuan dipikir mau pengajuan ke ilegal supaya kontak aman nggak disebar dihapus cuman ada delapan kontaknya dia mustahil di ACC. biarpun saya segalipun yang mengajuin gitu makanya seringkali saya impukan untuk handphone wajib semua diperbanyak riwayat riwayat dan isinya jangan ada yang dihapus ya penting itu ya jangan mentang-mentang ingin aman Ya, terus kalian hapus kontaknya, fatal nanti urusannya itu. Tuh ya untuk audio, foto dan video ini wajib terisi. Tuh ID perangkat IMEI ya, IMEI handphone. Jadi untuk semua pinjol sekarang lihat riwayat handphone. Kalau nggak di ACC, -ac, terkadang handphone kalian tidak support ya. Dan jelas, kalau ingin di-acc, harus perbagus dulu skor kreditnya di aplikasi Shopee. Nah, ini dia aplikasinya ya. Nah, itu tadi untuk aplikasi yang tiga tadi, itu jalur dari aplikasi Shopee. Kalau ingin di-acc di tiga aplikasi tadi, ya harus bikin skor kredit di aplikasi Shopee. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada aplikasi "Ada Kami", ya jelas aplikasi ini berizin dan terdaftar di OJK. Ya. Ini memberikan limit pinjaman gila-gilaan ini. Enggak tanggung-tanggung bisa -tanggung belasan juta bahkan sampai puluhan juta. Untuk aplikasi ada kami, ya. Malah ada informasi kemarin sempat katanya untuk aplikasi yang legal diblokir-blokirin. Enggak ada itu. Informasi bohong justru aplikasi legal itu sampai waktu yang enggak ditentukan yang enggak ditentukan lah itu enggak mungkin untuk diblokir OJK ya karena jelas untuk aplikasi legal mah ya nah, untuk aplikasinya apa aja ini yang diakses sama aplikasi ada kami kasih ya misalnya seperti aplikasi-aplikasi yang lain info pribadi itu ya kayak galeri ya info keuangan itu apa? Uh, ada aplikasi apa yang udah kalian bayar riwayat skor kreditnya? Nah, jadi si aplikasi-aplikasi yang ngelihat uh, apa, info pembayaran itu, yang ngeliat skor kredit di aplikasi lain ke situ. Ya, hati main pinjol kalau nggak tahu mekanismenya, sayang nanti data kalian rusak karena sumber hidup sekali ya untuk mengajuan ke pinjol kalau ingin. Di maksimalkan untuk tata caranya, ya, seperti yang saya infokan itu, ya. Sekarang, next ke eh, tema yang ketiga, yaitu masalah pinjol. Semua sekarang sudah normal, nggak ada masalah. Yang masalah hanya ke data kalian aja. Kalau data kalian susah, ACC. Apalagi banyak tolak Rekomendasi yang saya informasikan jelas Bagusnya di jeda dulu Satu bulan atau dua bulan itu lebih bagus ya. Handphone kalian cek dulu supaya support ya Jangan pernah kalian di handphone ada email 123 ya. Jadi bagusnya untuk pengajuan kepinyol handphonenya itu emailnya satu Jangan sampai ada dua atau tiga takutnya antara email satu dan email yang kedua sinkron nanti ya bahaya nanti data kalian bakal error di sistem perpinjolan ya sebetulnya kalau ingin jelas Maya apa untuk pinjol itu banyak sistem banyak cara banyak mekanisme nya saya hanya bahas untuk dasarnya aja kisi-kisinya aja ya saya nggak bisa informasi secara akurat ya Soalnya takut Dicontoh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Yang nanti di ujung-ujungnya buat tujuan nipu, gitu, saya nggak mau Jadi takutnya saya memberikan informasi real Saya memberikan informasi detail Dicontoh oleh orang yang nanti notabene mau jadi joki dadakan Disalahgunakan Orang yang makan angka, saya kena getahnya, nggak mau saya Orang yang berbuat jahat, saya kena dosanya, nggak mau saya kayak gitu, ngapain jadi intinya saya hanya memberikan kisi-kisi kepada kalian. Mudah-mudahan bisa nangkep lah ya apa yang saya informasikan. Kesitu poinnya ya. Jadi jelas. Untuk sekarang pinjol tidak bisa gegabah. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata dari saya. Salam Ramdan Pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.